Meeting mute. soal masa depan Bigetron, masa depan kamu sama mute. Waduh, <laughs> truk belakang kamu siapa? Jaksa ya? yo, oh, yo, kok mau lihat-lihat? Aku saya tak lupa. Eh, keren enggak Kok itu keyboard apa? Uh, FPX alloy ini aku kena sama laptop. Kok kurang keyboardnya? Kurang keyboardnya? Hmm. Kamu suka masa? itu keyboardnya? Iya. Kalau Indachi ada buat keyboard, ku pakai kok oh, Indachi. ya, itu itu kamu punya kursi kok. Apa tuh? Kursi apa tuh? Indachi kok. Kok gak yang versi gaming? Kan itu kan Hello, di Moi, kamu... halo Moi. Itu kan di ini kok, ruangan turni. hai. Kok ada kok et? Kenapa, Moi? koet mana? Ciriannya koet et? Baby Camel nanti, mengelikan. Koet gak mau kalah sama anaknya. Gak ada di, itu. kok ko gak Kenapa? Kenapa ke Bali? Aku mau ke. Koet kembali, kok? Itu. Apa? Eh, yang tetap piala presiden? Tausalah, apanya juga itu benar kan? Kemarin round satu udah kalah. Untung aja gak ke Bali. Kayak oh gitu, son, tapi ada ion sih. Iya, tapi kan, kalau siap-siap standby di sini, misal kalian ini butuh kok ke GH, kok langsung ke H gitu. Eh, emang, pokoknya emang butuh kok ke GH kok. Hmm. ya udah besok ya? Kok besok sih hari ini lah. Hari ini malam minggu. malam minggu kenapa? Malam minggu, malam mingguan hmm. lah. Aduh, mau uh, mau Saturday night sama baby karamel. Eh, kalian gak bisa malam mingguan ya? nggak oh. bisa kok fokus turnamen dulu oh. baru kamu oh. boleh boleh boleh so kalau alumnium kemarin kita jumpa Moy coba <laughs> <laughs> di mana enggak mana ada orang tadi ketemu kapan Senin Senin Senin kok aku enggak turnamen dia enggak turnamen oh ke mana aja gitu di mana enggak <laughs> mana beliau ke A R, -A. R, -A. G -H -R -A. Boy, si masih renov gak di sana setiap hari? Enggak ada, doang sih. Mending gak direnov, udah di bawah belum? Belum, udah, udah kelar, belum. udah kelar. yang di bawah, udah kelar yang di bilik itu kan yang mana bagus-bagus. Udah, udah kulihat, udah kelar sih. Enggak ada, enggak ada. coba Kas nah, mau lihat, nah, buat kamera lagi HP. Oh ho, huh? okay. oh hoi. terima kasih Mas Ipin telurnya, wih gila kasih lima combo, masih oh, selalu. Oh ori ori ori. Thank you, thank you Mas Baik, kapan kamu ke rumah kau? Kemarin katanya mau datang. Uh, nanti kok Isnin, senin, oh, senin. senin, Senin. Senin kerja. Nah, senin hari. kerja. Yes, jelas. Okay. Kapan free? kapan ya Susah sih waktu. Kan turni habis hari ini. Kan Tuni udah final. Iya, oh. yeah, nah, benar. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama. Yes, uh, oh, guys. Keluar gitu. Mana men? Yes, ke di landscape oh, ya. uh, auto apa autoloknya auto locknya auto lock Ya loks. Gak mau lihat muka kamu, hmm. lihat oh. nah. Lihat <laughs> Project kita? We itu apa tuh? Itu frame buat ini. Oh pintunya. Yeah. Nah lihat yang bagus-bagus. oh, oh. Yo. Siapa di sana? Hah? Ada siapa di sana? Ini. Oh, juga. Oh, ho. Thank you Bagas, gila siapa Bagas sepuluh telur nih. Thank you. Kalau Bagas sukses si gak pernah givaku. aku. Nih, oh. Ini baru ori. Thank you, thank you, saya selalu ya. Oh, cuma dibersihin, belum lah. Iya. Yeah. Belum dipasang apa apa, astaga malah ba masih babi. Barbi. Barbi. Thank you, Barbie. bagas. Sudah dibersihin ya. Yo i. Aduh sticker gimana tuh? Ya namanya belum jadi dong, Yohai belum ini loh, belum rapi. Aduh, mana bang pet nih aku marah nih, lama banget nih kerjanya. Petern masuk SWK, kau masuk dong. Ini bang pet. Nana ah. bang pet. Pras ya pak? Bang pet. Oh lu. Boy, kasih bang pet boy. Pet. pet. Ya, itu udah berapa lama kok progresnya lambat banget itu ya apanya itu ruang bagas bagus udah berapa minggu masih cuma gitu kosong masih ada stiker orang interiornya salah ngitung kok Lah alasan apa lagi nih iya alasannya itu orang interiornya salah ngitung itu aja sih bakal salah itu yang di luar gimana udah udah. Kalau yang di luar mah tinggal pengajuan dana aja kok habis sudah udah jalan. Iya, iya. Lama banget. Oke, okay, Masih ini. Oh, tunggu. Nih. Ya. tar ya, kok benerin ruangan Nabi. lah kabur. Wih, bisa kan? emang eh. ruang Abi udah dikerjain juga ya? ruangan Abi desainnya berapa udah. minggu lagi jadi oh itu dari Mas Ibnu, Mas Ibnu yang kerjain. Oh uh. oh uh. uh. uh, gila, thank you uh. so Bagas dikipur terus loh sama Bagas bukan Bagas duksih ya Nia. Welcome back guys. Sopet gua banyak kegerelan. Ah eh, Alvin. Kuda makan. Kuda. Kenapa kok? Bakmi. Ini kok? Uh, kamu mau makan apa tuh? Uh, ini apa Mei? Kenkatsu. Hokben yeah. atau apa? Bukan. Bukan. Ada uh, dekat GH. Yeah. Banzai, banzai ya, hmm. oh, susutan sapoko gigi kok kalian enggak ngomong apa-apa kok? Kayak krik, krik, krik, Lagi krik, kok oh lagi makan? krik, krik, jangan jangan krik, Tuh, kok ya? Para kok et dikatain gendut asu? Eh, para banget kok! Alu itu kok alu lah. Oh, mana baby karamelnya? Ajak? Nanti, soren Anjay, anti sorean bergetar. Anjay, bucin Ed guys ya. Wih, thank you, Bagas. Lo rebekas rezeki. ini eh, Bagas, siapa ini? Bukan Bagas, Duksi. Duksi mana? eh, oh. hey, nih. Ini harus coba minuman ini kok. Uh, enak banget deh. Minumannya mau mabukan, kok. Jangan senyimak, manis, enak. Mainnya jams main, main kok. Mana bentar, baru login mau apa paluran ayo <tuh> ayo kita orang main kecil lah aku kau ada kecil. yang kecil ngaku ente kau edit lagi bawah aduh lagi update bentar guys kita aduh Satu menit aja. Cepat, kok. baik ente pilih sema ada lagi kau edit semangat indra nih tanya boy aja boy Sampai kamu mending kau ke gh dukung atau tidak mainku ke Gia dulu kok. lah kan kau kemarin ke Gia kamu langsung tusun. kapan? itu jins. besok besok besok besok. Oh, iya. baik kok kamu belakang ini mainnya itu ya lebih bagus ya improve ya. main apa kok? main enggak, dengan... lah enggak kok. apa rahasianya? bisa kasih tahu rasanya tuh aku minum Red Bull sejak mesbok. Ya, siap dilat mulu dah. main minum minum Red Bull, main di Crusindo wow, Cih, buah tidak dapat. bukan efek uh, jump uh, ya? Uh, ya. eh efek jump salah satunya jangs yang berikan aku Red Bull kok. dia yang <laughs> mengapa Jang <laughs> menglimit sih, melimita sudah Red Bull kok. Siap. kalau enggak kok? Satu Satunya satu 1.000 udah habis kok. Oh, kok? Mata salahin lho. Ya. Aku udah kok. Adik kamu apa kok? BTR Spasi. Puru gede semua ya? Iya, BTR Spasi. Stainless. Huh? Stainlessnya gede semua juga. Eh uh, S-nya gede, sisanya okay. kecil. Kecil. Udah tuh eh uh -huh. STG. STG kecil semua ya? Eh uh, besar semua Hmm. untung nih idp word dapat friend dengan koed, kapan lagi guys ya T kotak ya? iya boy ikut ya boy tip boy ga ada ikan kecil kok Dino siapa ada Dino? ada semua udah kok, ayo kok go go go siapa lagi? Gak ada, emang ada kita berdua aja nah berdua doang ya? iya, ga apa bro kita berdua lebih baik Ay. siapa bro bro broan sama kamu jangan. oh oke oke serius serigo salah salah keisha kok lagi nah, pms now. jir marah marah terus lo nih. Nih. nih nih harus ada nih. baby karamel nih biar gak marah marah nih Gel deten gel angs. Kok udah official kah? Apa? Udah official kah? Official apa? Kira-kira 2019 gitu. Ya yeah, harus announcement dulu kok. Kita gitu <laughs> semua announcement kok. Kamu sama Mute emang announcement kemarin? Eh announcement kok? Welcome. <laughs> <laughs> Betul uh, My new girlfriend gitu ya boy? Leo I. Kok kapan postingannya foto berdua kok? Kalau cuma di SG mah aku juga bisa kok sama siapapun. Uh, gitu. Ah dia harus ini harus post langsung di feed ya, itu kalo, berdua. Ya kalau post itu udah tandanya resmi. <laughs> Bener. <laughs> Bener.